Kita langsung di Raja Seri. Yang siapa deh. Punya calon suami saya.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 Baiklah para sahabat para selari manapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di sore hari ini. Tentunya kita ke kabar pertama di sini ada yang lagi ramai kembali, para sahabat yang membahas tentunya Restorajasi, Ada sebuah unggahan dari akun Ahageng, sahabat ya di akun fans sebelah. Tentunya di sini memposting sebuah uh, percakapan komentar para sahabat ya dari akun Suhada Suryani mengatakan di situ Aun Rajasi itu Rizky Bilar bukan Kobas atau Kokris Chris ya lihat penjelasan Kobas katanya langsung tentunya AHG menuliskan sebuah kalimat caption panjang di situ mengatakan biasanya saya nggak peduli sama fans fans artis lain orang urus tapi kali ini kudu diurus ia mbak pemilik keraja si bukan Basuki, Surojo, Chris Bastian. tapi Rizky Bilar, maka si laporannya dan infonya jadi mulai detik ini, tolong fans Leslar jangan barbar -bar lagi, jangan serang saya lagi ya, tolong sweep lab, ada yang salahkah dengan jawaban saya, ketika ada netizen tanya ke saya terus saya jawab, Rizky Bilar branding dari perusahaan itu emang itu sebuah kesalahan besar ya, Sampai saya diteror sedemikian rupa, seolah saya teroris yang mau ngebom sasaran. Perkara saya bahas komentar netizen doang, mereka seperti kesehatan. Pantasan kalian dicurigai fans barbar. Soalnya ada lanjutan lagi, sahabat ya, apalagi ini komennya di akun saya, loh. Bukan di akun sebelah, berarti selama ini yang sering kepo itu kalian. Ayolah sering ngintip-ngintip ya. Ya udah ya kalau memang Raja Similet Rizky Millar udah stop barbannya untuk Kobas, semoga turun gunung untuk menetralisir kebarbaran dan kebrutalan fans Leslar at Basuki Surojo. Itulah caption panjang yang dituliskan oleh sesuatu fans dari artis lain persahabat ya. Dan kita lihat ke unggahan Uh, berikutnya, yang mana di sini ada unggahan polostoris bilar yang diunggah oleh Leslar Underscore History Disitu mengatakan dalam sebuah caption Dia yang mulai dia yang tersakiti, lain kali kalau gak tahu apa-apa bisa diem gak Dan untuk para Leslar yang pada bijaksana tau kan kita harus apa Mau dimaki caci dihina juga gak bakal kumbang, apalagi dipuji di sanjung-sanjung gak bakal terbang tentang kita sama spesial dah gitu aja katanya para ya. Tentunya kita menyikapi dengan bijaksana aja mudah-mudahan tentunya haters dan Markona diberikan hidayah para ya. Tentunya kita fokus aja dengan setujuan kita yakni Lesti dan Rizky Bilar bersatu dan tentunya bisa menikah Amin. Doakan lancar sampai hari-hari, persahabat yang mudah-mudahan selalu banyak orang-orang hebat yang mendukung dan mensupport buat Lesti dan Rizky Bilar. Ke kabar berikutnya, para sahabat kita lihat di sini ada unggahan dari guysnya Bang Bilar ya, wow tentunya kita lihat aja nih, Bang Bilar bersama Bang Basuki dan Kokris persahabatnya ini adalah momen ketika grand opening Raja Sid di Kelapa Gading, Yang mudah-mudahan sukses dan selalu lancar usaha dari abang Rizky Bilar kita selalu support kita selalu dukung untuk usaha-usaha dari Lesti dan Bilar persahabat ya doa terbaik kita selalu panjatkan mudah-mudahan selalu diberikan kesuksesan terus buat idola kisahingan kita dan selanjutnya para sahabat kita lihat ya di sini ada unggahan spesial banget nih ini ada dede Lesti para sahabat ya aduh cute banget nih ada sebuah unggahan postingan Jawabannya dari Lesti membuat kita semakin deg-deg, serba ya. Yang mana tentunya Lesti Kejora sedang berkunjung ke Raja Sini, bersahabat ya. Yang mana ketika ditanya, Raja milik siapa, tentunya milik calon suami saya dengan tegas, bersahabat ya. Haduh, ini luar biasa banget. Tentunya punya calon suaminya Dedek nih, Resto Rajasi sudah fix, para ya. Postingan sebut juga telah diripost oleh akun sendal Putih Bilar, yang pada sebuah kalimat caption juga dituliskan, EGS yang bikin senyum-senyum makan Rajasi punya calon suami saya, cie cie. Ada komentar, para dari akun khas underscore 793 mengatakan, Udah jelaskan siapa calon suaminya tuh persahabat Ya, sudah dijelaskan oleh Dede Lesti, yang mana tentunya resto Regiasi adalah milik Rizky Bilar. Ya. Ini milik calon suaminya dari Dede Lesti. Mudah-mudahan, persahabatnya kita mendapatkan kabar baik dan kabar bahagia. Selanjutnya, tunggu saja info dan kabar terbarunya. Mungkin ini dulu informasi di sore hari ini bagaimana tanggapan kalian silahkan berkomentar. Bang menucapkan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.